Coba kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi sinyal wifi di laptop yang lemah ya Jadi mungkin kalau jaraknya 3 meter atau 5 meter pun Itu sinyalnya udah lemah gitu Misalnya udah satu atau tinggal dua gitu Dan bahkan nggak bisa connect ke uh, wifi yang kalian punya gitu Mungkin hotspot yang kalian punya ya Dan sebenarnya untuk caranya ada dua gitu ya Di sini kalian bisa coba dari device manager dengan klik kanan di start Kalian ke device manager dan tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka Atau kalau nggak ada gitu entah kenapa juga Mungkin kalian bisa cari di sini Device Manager, gitu ya Device Manager, di search window kalian dan tinggal kalian buka aja untuk Device Manager, sama aja intinya gitu. Dan di sini kalian cukup tinggal cari aja uh, nama dari LAN atau mungkin nama dari WiFi laptop kalian gitu. Di sini namanya untuk saya adalah Qualcomm, yang saya itu ada Qualcomm, ada Broadcom, dan ada Intel, apa gitu namanya, pokoknya Intel, lah. pokoknya ada hubungannya sama Intel gitu. Dan uh, di sini untuk yang uh, Qualcomm, di sini adalah nama dari Qualcomm. Uh, WiFi laptop saya gitu cuman kalau kalian misalnya nggak tahu gitu ya misalnya uh, selain tiga itu yang Intel atau mungkin Broadcom atau Qualcomm kalian misalnya nggak tahu dan kalian awam juga kalian bisa coba satu-satu gitu dan biasanya sih bukan yang one mini port ini ya biasanya kalian bisa coba misalnya untuk yang Microsoft WiFi Direct ini misalnya klik properties kalau nggak ada yang namanya tab advance gitu itu berarti bukan gitu dan sini juga kita akan coba juga untuk yang realtech PCIe untuk uh, tab advance-nya ada, tapi di sini nggak ada tulisan yang namanya uh, roaming aggressiveness ya. Jadi di sini nggak akan bisa uh, dipakai gitu ya untuk yang roaming aggressiveness nya berarti ini bukan wifi kita gitu. Nah, di sini untuk yang welcome adalah yang terakhir gitu, di sini kita akan klik properties dan klik advance gitu kan. Di sini akan ada tulisan yang namanya uh, roaming aggressiveness gitu. Nah, tadi saya bilang kan kalau di tab advance nggak ada yang namanya roaming aggressiveness itu berarti bukan uh, wifi dari laptop kalian gitu kan. Tapi... Kalau kalian menggunakan uh, LAN card gitu ya atau mungkin Wi-Fi di laptop itu ya kita akan sebut aja Wi-Fi ya gitu ya. WiFi di laptopnya itu yang namanya uh, Broadcom itu nggak ada gitu yang namanya Roaming Aggressiveness gitu. Jadi kalian nggak bisa uh, pakai tutorial ini gitu. Nah kalau nggak ada gitu ya mungkin itu modelnya jadul. Tapi sih saya harap untuk semua model Wi-Fi di laptop semoga aja ada gitu. Jadi ya biar bisa pakai tutorial ini. Tapi saya udah coba di laptop HP yang enggak ada. Uh, roaming agressiveness itu dan kebetulan nama dari wifi nya itu adalah Broadcom gitu Nah untuk value dari roaming aggressiveness sendiri ini mungkin untuk value defaultnya adalah macam-macam ya bisa ada yang medium atau mungkin lowest gitu ya atau mungkin ada yang highest nah jadi kalian cukup tinggal ganti aja dengan uh, value apapun itu dengan value yang paling tinggi yaitu adalah highest ya. Jadi Uh, agresifnya tuh paling tinggi gitu jadi kalau mungkin laptop kalian agak jauh gitu untuk dari pointnya misalnya 10 meter itu untuk sinyalnya masih tetap bagus gitu ya dan ya kalau kayak gitu sih bakal jadi naik juga sih untuk speednya dan untuk stability dari speed download atau mungkin upload speednya jadi lebih tinggi juga gitu nah tapi setelah saya ganti ke highest ini itu eh uh, sebenarnya jadi tinggi gitu ya jadi 6 Mbps kita kan 6 Mbps gitu dari download speed uh, internet saya itu biasanya 2 Mbps jadi 6 Mbps tapi jadi enggak stabil gitu. Jadi misalnya ke 4 Mbps, 5 Mbps terus 6 Mbps. Jadi uh, naik turun naik turun. Tapi kalau misalnya paling rendahnya uh, dari yang bolak-baliknya ini adalah 4 Mbps ya nggak apa-apa sih gitu nggak jadi masalah gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik oke OK aja gitu untuk uh, settingannya dan ya mungkin kalau kalian mau ganti ke medium high atau mungkin medium terserah kalian silakan aja bereksperimen dengan itu gitu ya dengan settingan yang tadi Nah ini kalian bisa tutup tanpa harus uh, restart komputer atau laptop kalian mungkin kalau kalian coba di komputer tapi di sini saya coba di laptop ya Nah itu adalah cara yang pertama untuk cara yang kedua kalian bisa langsung aja klik ke settings gitu ya dan tinggal kalian cari aja uh, yang namanya troubleshoot di update and security mungkin ya uh, troubleshoot gitu ya update and security nah di sini untuk yang kedua gitu ya di sini mungkin nggak kelihatan juga karena saya pakai temanya yang hitam gitu cuman di sini ada tulisannya additional trouble shooters gitu atau trouble shooter tambahan ya atau pemecahan masalah mungkin kalau bahasa Indonesianya. nah di sini untuk yang paling atas kalian cukup tinggal klik aja untuk yang internet connections ya nah, dan sini kalian cukup tinggal klik untuk yang run the trouble shooter gitu nah di sini nanti akan uh, mendeteksi masalah gitu ya di sini kita akan langsung aja klik yang troubleshoot my connection to the internet dan di sini kalau ada problem atau mungkin ada masalah ini nanti akan otomatis ke detect gitu cuman kalau nggak ada ya nanti nggak akan bisa gitu dan di sini nggak uh, ada gitu ya di sini aku udah identify the problem gitu karena memang nggak ada masalah juga tapi kalau internet kalian misalnya sinyalnya tuh dua gitu ya atau barnya tuh dua dengan jarak lima meter dan nanti di sini akan uh, meminta untuk kalian connect ke internet gitu ya jadi kalian connect ke wifi kalian atau ke hotspot kalian gitu ya nanti uh, connect dan nanti tinggal di oke okay oke -okay aja tinggal di next next doang gitu ya gampang banget ya saya di sini nggak bisa tunjukin karena saya udah ngefix di laptop gitu ya di laptop lain tapi saya nggak direkam dan di sini uh, untuk yang direkam ini nggak ada masalah gitu ya jadi istilahnya apa ya mungkin kalibrasi mungkin ya mungkin ya kalau di Nintendo Switch gitu untuk uh, mungkin kalau di Nintendo Switch Joy-Con kalau di sini adalah uh, koneksi internet gitu jadi untuk jarak untuk sinyalnya pengoptimasian dari uh, sinyal gitu ya dan mungkin untuk yang kedua ini Kayaknya kalau laptop kalian gak punya Yang roaming aggressiveness tadi ya Jadi kalau mungkin kalau Uh, kalian misalnya punya roaming aggressiveness Dan uh, kalian juga ada di Windows 10 Kalian bisa langsung coba dua cara ini Cuma kalau kalian gak punya yang roaming aggressiveness ini Kalian cuma bisa coba yang kedua ya Untuk caranya gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya uh, Semoga membantu kalian yang memang ada masalah Di internet atau mungkin di wifi gitu ya Yang uh, sinyalnya lemah Atau mungkin sinyalnya kurang gitu ya Download speednya kurang juga gitu ya Dan kalau kalian udah coba cara ini Baik yang nomor satu atau nomor 2 Silahkan komen di bawah gitu ya Hasilnya kayak gimana Karena saya baru coba di 3 laptop Mungkin kalau kalian misalnya Uh, misalnya kan lumayan Kalau misalnya penonton dari video ini Misalnya ada 100 Lumayan kan untuk uh, 100 laptop Apakah benar-benar bisa gitu Untuk uh, banyak sampel gitu uh, Ini saya udah kayak uh, ilmuwan ya uh, <laughs> Udah kayak ilmuwan yang riset-riset kayak gitu Cuman ya itu intinya kayak gitu Kalian silahkan aja komen gitu ya Hasilnya kayak gimana Dan ya uh, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan teks for Bye-bye